Situasi terhadap ibu-ibu di pasar Yotefa saat ini. Kota Jayapura, Papua mengalami bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi sejak Kamis 6 Januari 2022 malam. Berdasarkan informasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), banjir melanda sejumlah distrik di Kota Jayapura. Seperti Distrik Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Abepura, Haram, dan Muwaratami. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangan resminya, Jumat 7 Januari 2022 menyebut, Selain banjir, hujan deras di Jayapura juga menyebabkan terjadinya tanah longsor. Selain banjir, Guyuran hujan lebat juga memicu terjadinya tanah longsor hingga mengakibatkan enam orang meninggal dunia. Kenan korban tersebut sudah dievakuasi oleh tim reaksi cepat, TRC, Polda, Papua. Tiga sudah diketahui identitasnya dan tiga jasad lainnya masih dalam proses identifikasi. Sementara itu, berdasarkan laporan Sabtu 8 Januari 2021, satu orang juga dilaporkan meninggal dunia akibat banjir yang terjadi, dengan demikian total ada 7 orang korban jiwa atas bencana hidrometeorologi yang terjadi di Jayapura di awal tahun ini